Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalaha amma ba'i Tajalli al-Khatir yeah. Bismillahirrahmanirrahim Tajalli al-Khatir Khatir ini satu istilah Qala radiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi Fidari ri amin ya rabbal alamin Khawatir ini satu istilah dalam tasawuf. Kalau makna secara bahasanya, maknanya lintasan yang melintas, lintasan pikiran, lintasan pandangan mata itu juga termasuk khawatir. Tapi dalam tasawuf, khawatir ini. Satu istilah tentang bisikan ke dalam hati jiwa Maka eh, Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi Berkata bahwa khatir ini Terbagi empat Ada al-khatir eh, Terbagi empat Ada khatir Rabbaniyah Bisikan Tuhan ada khatir malaikiyah bisikan malaikat ada khatir nafsaniyah bisikan nafsu ada khatir syaitaniyah bisikan syaitan maka khatir itu sendiri artinya ma yaridu qalbi min ghairi ta'ammudin sesuatu yang Bukan disengaja datang masuk melintas ke dalam hati, ya, datang begitu saja. Ma min qairi ta'amudin yaridu qalbi sesuatu yang uh, di luar kesengajaannya uh, masuk ke dalam hati, datang ke dalam hati berupa bisikan. Orang terkadang ingin maksiat, terus begitu datang ke dalam hatinya, pikirannya. Ya. Tasawuf, ulama sufi menjelaskan bisikan-bisikan itu, lintasan-lintasan yang masuk ke dalam hati itu. Ada empat. Ada dari Tuhan, ada dari malaikat, ada dari nafsu, ada dari syaitan. Hmm. Kalau dikaitkan dengan hukum agama Hukum agama itu kan Wajib, haram Sunnah Makruh Dan mubah Nah malaikat ini Membisikkan kepada yang wajib Dan sunnah Kalau syaitan Membisikkan kepada yang Haram Dan makruh <tuh> Adapun yang boleh ini itu bukan berupa perlawanan eh, apa, malaikat dan setan. Setan kan lawannya malaikat. Malaikat membisikan perkara yang wajib, perkara yang sunnah. Setan membisikan perkara yang haram dan perkara yang makruh. Adapun yang boleh-boleh ini itu nafsu karena kaitannya dengan keperluan tabiat manusia sifat basaria nafsu tergantung apakah yang menguasainya malaikat atau syaitan nafsu boleh ditundukkan oleh bisikan-bisikan malaikat secara paksa sifatnya Paksa nafsu Kalau Dengan syaitan Sifatnya tobi'iyah Sifatnya memang karakter Klop, sesuai dengan eh, Karakter Tabiat manusia Jika setan menguasai manusia Maka mengajak kepada haram dan Makruh Maka dengan demikian eh, Nafsu serasi dengan apa yang dibisiki oleh syaitan, ya, maka ketundukannya ketundukan yang bersifat e, keserasian karakter. Tapi kalau malaik, e, kepada malaikat membisiki yang wajib membisiki yang sunnah, maka jika dikuasai oleh bisikan malaikat maka nafsu tunduk ya kepada bisikan itu e, hukumnya yaitu terpaksa kohran ya kohran ini kohrannya e, ini apa satu ketundukan yang dipaksa maka kita menundukkan nafsu itu memang perlu perlawanan kalau memenuhi sesuatu yang haram dan makruh, ya itu setan membisik. Jika kita kalah dengan setan, maka nafsu mudah saja melakukannya. Tidak seperti melakukan taat. Nah, nafsu itu memang perlu ada perlawanan. Itu sebab di dalam tasawuf ada mujahadatun nafs. Nah ini mungkin yang luput yang tidak dibahas oleh ilmu psikologi bahwa orang-orang psikologi membahas tentang <kuh> apa motivasi atau sesuatu yang mendorong untuk berbuat itu lebih kepada faktor luar terpengaruh dengan lingkungan terpengaruh dengan tetapi tasawuf ketika bicara tentang jiwa ada empat yang membisikkan jiwa yang me mendorong kepada perbuatan nafsu setan. Ya. Nah, ini yang yang yang perlu dipahami. Um, bisikan malaikat, bisikan nafsu, bisikan setan itu kepada, kepada kepada hati. Lain bisikan Allah. Ya Bisikan Allah Datang dari sir Bisikan Allah inilah bisikan yang Asil Yang murni, bisikan yang awal, bisikan yang asas Bisikan yang Asil, asil itu murni Sebelumnya kita ada berbicara tentang Ketika roh dimasukkan ke dalam jasad Maka Manusia punya pengetahuan yang murni Pengetahuan itu adalah pengetahuan Tuhan Andaikan manusia ini terpelihara sejak lahir Di lingkungan yang bersih Maka Dia mengerti uh, Melalui bisikannya Terhadap apa yang Terjadi pada dirinya Itu dari Allah Dan dia selalu berkata benar Berpikir benar Menduga benar Dan tidak pernah salah Tetapi rupanya manusia sudah diganggu oleh bisikan tiga tadi ke dalam hatinya Nafsu syaitan ya, Terutama ini nafsu eh, eh, Syaitan Ini disebut Bisikan pada urutan kedua Ya atau dengan kata lain secara umum dikatakan fitrahnya sudah kotor, fitrahnya ya, sudah kotor. katakan orang asli itu yang belum tercemar oleh keburukan manusia, dia selalu mendengar kata hatinya dan selalu bahagia benar, tapi bila dia coba bergaul dengan manusia yang dusta dan dia mulai ter jangkit penyakit buruk dusta dan penipu dan terus mulai dia melihat nafsu dan terus nah, maka bisikan yang timbul itu bisikan kedua sudah bukan bisikan Tuhan yang murni asal barangkali mujahadatu nafas dalam tasawuf bagaimana ya dia hanya hidup dengan Tuhan saja dengan bisikan Tuhan maka selalu khawatirnya benar ya Pikirannya benar, positif, dan kemauannya positif. Ya. Dan menepis segala bisikan-bisikan yang kedua. Kita ini mungkin udah bisikan ke, bukan kedua lagi, kedua ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua ya? belas, dua ratus. Tetap disebut bisikan kedua namanya. Berapa ribu bisikan itu. Oleh kebodohan, oleh maksiat. Oleh pengaruh kawan buruk Persekitaran buruk Ilmu yang salah dipahami ya Itu sudah Datang kemudian itu Datang kemudian Menutupi, menghijabi ya, Kemurnian, kebersihan Ruh, ruh tetap bersih Tidak kotor ya, Maka tertimbun, terhalang Tertahan, terhijab Oleh nafsu <tuh> Maka teori-teori zikir membercerniikan pikiran, ya. teori-teori kholwah ya, untuk tidak melihat terpengaruh dengan faktor luar. kan kholwah itu kan dalam bilik di bilik itu tidak boleh ada apa-apa benda kosong kosong yang di dinding yang di apa kursi kosong bersih, Quran pun tak boleh. Ya. karena Quran akan dia bukan Quran yang dimaksud e, kertas Tulisan Ini akan menimbulkan khayal yang akan mempengaruhi eh, Kejernihan pikiran Melihat orang pun tak boleh kan Maka ketika halwa itu Jadi pembahasan pikih Sufi Pikih versi sufi Boleh sholat jumat nah, Itu kan jadi pembahasan Ulama fukuha marah Ya, karena tidak ada elat yang cukup untuk tidak sholat Jumat menurut Piki. ya Akhirnya Sufi yang takut fitnah kepada Piki, sholatlah, sholat, sholat. Tapi pakai cemin mata hitam dan kena tunduk, kena berjalan di belakang orang. ya Karena sebetulnya ingin menjernihkan khotir Rabbaniyah itu. Ini konsep tarbiyah sufi Mungkin dipikir tak babnya Ulama pukoha marah-marah saja Apa ini, apa ini, apa ini ya Karena dia agama hanya Sudah beramal selesai Kecuali dia sufi Baru dia mengerti perkara ini ya mengerti uh, perkara ini Maka tak boleh uh, Dia melihat orang ya. Dan diusahakan Tidak boleh dilihat tapi saya heran ada pengertian suluk Bawa handset ke dalam dan message Whatsapp ya. Saya suluk nih Sudah tiga hari ya. Saya pening Ini macam mana ya Su Jadi ada suluk tradisi Ada suluk eh, Apa Taklin, ya Ada fenomena suluk masuk bilik dua hari Tiga hari Ya alam, Saya tak tahu itu suluk Macam itu suluk Taklid ya, suluk taklid Saya menerima SMS Orang suluk dah dua hari Minta doa Doakan saya di setengah suluk Sudah dua hari alama Macam mana suluk bawa-bawa handset Quran saja tak boleh Macam mana handset Dia hanya Zikirnya pun Ikut saya lah Tapi secara umum zikirnya hanya satu Allah Allah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ya, tak boleh pikir lain, tak boleh nak baca doa lain, tak boleh. Karena bukan untuk beribadah lain, bukan kalau itu untuk menjernihkan hati. Jadi, bila sudah letih, tidurlah. Dia, kalau bangun, Allah, Allah, Allah, Allah. jika silik, dia akan merasakan apa yang datang pada dirinya: satu kuah ruhiah. Pasti dia menangis mendapatkannya ya, Pasti dia menjerit Mendapatkannya Satu kekuatan Rabbaniya Itu khalwah sebetulnya ya Untuk mendapatkan Itu sebab di dalam Hikam Imam Ibn Atta'ilah Sakandari Dikatakan ah, Tidak ada yang paling berguna Bagi hati seperti uzlah Khalwah itu, tak ada Menjernihkan hati Tidak ada sesuatu yang berguna untuk kejernihan pikiran dan hati melainkan uzlah tidak mendengar apapun, tidak melihat apapun, tidak berpikir apapun. Berada di tempat yang sunyi. Ini bagi orang yang doaif Bagi orang yang doaif Jika sudah keluar kekuatan batin baru dia boleh <coughs> apa namanya? keluar ke ramai orang dan sesuatu yang baru datang yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia paham tidak akan apa merusak nah, sehingga selalu khawatirnya benar maka al khawatirul ual robbaniyah. bisikan bisikan yang pertama ini al ual yaitu bisikan rabbani. berkaitan tentang paham ilmu berkaitan tentang ingin melakukan sesuatu berkaitan kepada untuk tidak melakukan sesuatu bisikan yang pertama itu bisikan yang paling benar bukan yang paling yang benar karena kalau yang paling ada yang lebih benar, ada yang lebih kurang benar dari itu berarti ada sama tak benar ini bisikan yang pertama bisikan yang murun benar itu bisikan dari Tuhan bisikan dari Allah ya. uh, ألقى إلقى semuanya orang yang mengatakan bisikan itu tidak salah sama sekali Ya Maka ada contoh kisah Ini contoh saja Seorang ulama sufi wali Yaitu uh, uh, Syekh uh, Saqiq uh, al Dengan Sidi Imam al-Junaid baghdadi Syekh Saqiq datang ke rumah Sheikh Junaidi Imam Junaidin menunggu di rumahnya Kemudian Imam Junaidi Di dalam rumah dia berpikir Eh Macam ada Syekh sakit nak datang rumahku rasanya tuh Ini bisikan yang pertama Maka Syekh sakit mengatakan Eh Junaidi tahulah aku nak datang nih ya, Ini bisikan yang pertama Tetapi Imam Junaid tiba-tiba datang pikiran lain Eh datang ke ketak dia tuh ah, Ini mula pikiran lain Itu oleh sebab apa? Oleh sebab dosa tuh Entah dosa apa yang sekecil-kecilnya mesti akan me, me, apa, merusak bisikan yang pertama. Dan kita terganggu. Itu sebab kenapa di dalam tasawuf ibadah itu jangan untuk apa-apa. Allah saja. Karena nak buat waslah sambung ke Allah itu tak ada gangguan. <tuh> Maka aku tunggulah dia salam. <tuh> Nah, saya sakit masih murni dengan bisikan yang pertama. Ish, kenapa dia berubah pula? Ya. Aku tak nak cakap sebelum dia bukakan pintu. berupanya gue tak bukakan pintu, dia balilah. Begitu balik, ih, eh, kenapa dia pergi? Lalu dia buka pintu dan dia kejam. Kenapa kau tak masuk? Kau tahu kan kalau aku tahu. Ya, kenapa kau tak bukakan pintu? Kalau kau tahu aku datang, ini berbicara bukan tentang kehebatan karomah, tetapi ini contoh satu bisikan. <tuh> yang pertama itu datang, itu yang murni. Kita sering mengatakan, sebetulnya ketika dia datang, dia datang aku tak setuju lah, tapi orang cakap, kamu kena terima dia, terima ini contoh perempuan lah, datang laki-laki melamar kan. Sebetulnya hati yang dia sebut hati yang paling kecil tuh saya ragu tapi maknya cakap oh dia ini wow. terus maknya pun panggil Ustaz pula Ustaz suruh anak saya ya Ustaz pun diberi uang pula oleh maknya tuh oh, ini terus sekolah Nabi sekolah Rasul dan nah, contohlah lah ya oke terima rupanya betul laki-laki itu apa tak betul lah nah, akhirnya dia menderita katakan begitu baru dia berkata sebetulnya dalam hatiku yang paling kecil dulu aku memang udah agak dah nah ini apa contoh salah satu contoh bahwa bisikan pertama dan semua manusia punya bisikan pertama nah, cuma banyak yang datang itu menutup bisikan-bisikan ya, yang kedua ketiga keempat sepuluh dua puluh seratus dua ratus itu ya yang masalah <gharu anna al -awarid> Namun, sesuatu yang datang baru, Tuhan menimpahnya. sani pada waktu yang kedua berikutnya? Ya, Ketika aduh, ah, terus datang yang kedua, maka kenapa di dalam tasawuf ada taslim pasrah? Ini bicara akhlak, bukan bicara orang malas. Udah pasrah saja kepada Allah, dia itu kan. Kamus hidup orang yang materialistik Dia tidak bicara rohani apabila pasrah bahwa dia manusia itu jasad saja Jika pasrah, pasrah bukan Kita bicara akhlak Nah orang yang pasrah kepada Allah tidak komplain sedikit pun Ini bukan mudah, itu akhlak mulia ya Kita nak tahan untuk tidak sabar pun susah karena memang tak punya sabar Sabar, sabar, sabar, sabar. Nah, coba dia ingat ayat, dia ingat nasihat, sabar, sabar. Tapi oleh kerajaan punya, kalau punya dia ditolong oleh sabar untuk kuat. Yang sifat sabar itu yang mengalahkan musibah macam nabi punya cinta, kan? Nabi punya cinta tidak pernah dikalahkan oleh sebesar apapun benci manusia kepada dia. Tak ada yang mengalahkan cinta dia, maka inspirasi untuk berbuat baik kepada dia terus datang tak berhenti meskipun orang itu buruk perlakuannya pada dia tidak akan mengalahkan itu nah ini orang yang pasrah ya, yang tawakal taslim ya, ridho ya, ini orang beragamain kamusnya bukan hakikat ini bukan akhlak ini bukan maka itu sebab Nabi mengatakan ad-dinu husnul khuluq. Hatta ketika seorang laki-laki dikatakan oleh Nabi tungkahul mar'atu li jamaliha wa maliha wali nasabiha faz far din Din ini akhlak karena ad-dinu Carilah yang berakhlak. Taribat yad. Kalau engkau cari yang berakhlak taribat yad. Taribat yad itu satu isyarat orang Arab apabila pekerjaan dah siap dah dah dah, dah, dah rehatlah ya, itu jadi perempuan yang berakhlak membuat kita rehat samalah laki-laki pun ya, yang berakhlak membuat perempuan rehat kalau tidak berakhlak tak rehat rehatlah ya, tak rehat rehat tak sabar tak ridho tak syukur tak tak tak, ah, ini Uh, min waktu ijadh uh, uh, sesuatu bisikan yang baru menimpah pada waktu berikutnya fil waktu waktu berikutnya mulai dari mana min waktu ijadh dari waktu datangnya khotir itu khotir berikutnya ya itu ya, yang pertama itu selalu yang benar maka dalam pikih pun kalau misalnya kita tanya harga ini berapa dua uh, Eh, 250. Ah, kita kena, eh, kamu udah cakap yang pertama 200. Tak, aku lupa. Tak boleh. Ah, tapi pikir mengatakan yang pertama ambil? Tak, betul-betul saya lupa, mohon ampun, mohon ampun, misalnya. kan Biasanya tersalah, asalnya memang 200, kan? Tapi untungnya 50. Jadi 200, eh, eh, 250. Kita kena pegang tuh yang pertama. Ya. Kalau memang betul itu persoalan khotir, ya Tinggalkan Kalau ya, Mesti dia akan panggil oke okay, oke okay, 200 lah ah, Memang 200 pun ya. Oleh karena itu Nazrah hatta nazrah al-ula Laka kata Rasulullah Ketika Rasulullah melarang, melarang melihat wanita Apa kata Nabi Nazratun ula laka Wa nazratun asaniya alaika. Pandangan pertama itu tak, mem, tak berbuat tak membuat apa-apa. Ya, tapi pandangan kedua baru itu menjadi beban. Ya. Jadi pandangan orang tengok pertama tengok wanita, cantik pun tak ada masalah. Nah, tapi yang kedua ini, yang kedua itu bukan berarti dua kali melihat, tidak. Tetapi dua kali lintasan. Pandang, pandang, pandang. Ya, maka jangan sampai pada lintasan kedua kita melihat. Nah ini tidak akan setan apa masuk kepada bisikan yang ke dalam hati itu melintas ke hati. Kalau masih di Nazraula, ula Nazraula, ula, ula Jika Nazrasania alaika nah ini maka setan setan masuk menjadi nah inilah sesuatu yang datang menimpa dia <tuh> ilamadunahu minal awqat sejak bisikan pertama itu sampai kepada waktu-waktu berikutnya nah udah itu bisikan bisikan bisikan bisikan Paman, paman fatahu ma'rifatul khatiril awal maka barang siapa yang keluputan mengetahui bisikan yang pertama ya, sudah datang bisikan-bisikan yang lain indahu tasfiyatun dia tidak punya tidak memiliki tasfiyah apa kata syariat yaitu kesucian kejernihan akhlak, palarohiha talahu min ilmil jangankan untuk mengetahui ilmu gaib, ya mencium pun, dia tolak perkataan yang hakik, hakiki itu. Tidak pernah mencium. Kalau dia tidak punya makhluk ruhiyah jika dia punya, nah masih. Ya, tertolong Mungkin dia men menerima pendapat lain Pernah ya, Datang bisikan lain Dan lain sebagainya Tetapi Dia punya akhlak Maka akhlak itu akan berbicara Dan dia tetap dengar kata hatinya ya. Sama uh, Apa Ketika orang mendengar Qasidah, yang pertama itu mesti, kalau memang akan ada bisikan malaikat ke dalam hatinya, itu pada sema al-awal, pada pertama kali mendengar, mendengarkan Qasidah itu, maka datang bisikan ke dalam hatinya. Allah, Dia menangis, tapi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, tak. Itu sebab Qasidah itu mesti kita mendapat satu bisikan yang pertama, ya ini kosidah diulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang ya. ini hiburan namanya, ya. tidaklah di dalam tasawuf sama kosidah melainkan lita skilil azwaq untuk apa? mempertajam ya e, zauq Ya, Zauq itulah satu rasa yang tumbuh dari akhlak-akhlak yang ada pada diri kita Untuk syuhud kepada Allah dan melihat, mengetahui yang gaib ya. Kenapa bila salah itu bukan bisikan yang pertama Itu adalah bisikan yang kedua Nah, bisikan yang kedua Bisikan yang pertama itu bisikan Tuhan Bisikan yang kedua itulah ya, Bisikan setan dan bisikan nafsu dan lain sebagainya Wala ta'atamid ala hadisin nafsi Maka jangan berpegang kepada bisikan nafsu Coba orang melihat lohil mahpus misalnya Atau melihat orang sudah Itu, itu dusta tidak betul Ya Orang yang mengetahui gaib itu terus tak mandang orangnya pun ya. mungkin buta orangnya orang buta datang orang Allah kamu orang soleh nak nah, ini bisikannya pertama terucap buta bukan wali itu tengok orang soleh atau tak bukan. Ya, khotir itu sekilas saja Itu sebetulnya saya tahu ilmunya Orang yang pandang itu dia menggunakan ilmu ladad la Ilmu hitung-hitung Berapa bulat matanya, berapa angkanya Warna kulitnya, dia hafal Siapa nama ibumu? Nah, ini, jika sudah nama ibumu, ini dia akan jumlahkan angka-angka, lalu dia kali sekian sudah ada rumusannya. Kamu ini orang tak betul, padahal mungkin orang betul. Karena itu, udah bisikan. Nah, ini uh, bukan seperti itu. Jadi, Nazraulah Sima Al-Awal, atau satu harokah orang begitu dengar kausida langsung Allah Allah Allah ini yang pertama itu mesti sadik ya tapi kalau sudah yang kedua dari nafsu dari suka dari ah, ini nah, su lagi kalau dibuat-buat tak betul ya artinya bahwa Manusia memiliki pintu untuk masuk kepada ilmu Allah. Karena di dalam dirinya itu, ya istilah itu yang ada istilah ada chip katakan, ya yang di situ sudah terdapat identiti Tuhan. Nah, mungkin chipnya ini sudah karat lah, ya. sudah karat tertutup dan lain sebagainya. Nah kebanyakan seorang yang mampu melihat perkara-perkara yang masih pertama itu adalah Ahli syuhud, ya, ahli ilam ahli, ya. Maka tasawuf itu katakanlah merekon apa, ya, Kembali manusia untuk bersih karena paham agama pun sejak menuntut ilmu sudah salah, maka beramal pun salah. Hatta dia meninggalkan perkara-perkara buruk pun dah salah tujuannya. Nah ini maka sudah rusak. Maka tajalil khawtir di sini adalah khawtir Rabbani Ya selain itu maka khawtir malaika berkaitan dengan yang wajib yang Haram, eh, sunnah, eh, setan berkaitan dengan haram, berkaitan dengan makruh Tetapi kalau nafsu tergantung mana yang kuat bisikan itu ke dalam diri manusia ya Nah nafsu urusannya dengan sesuatu yang mubah Kita banyak melakukan sesuatu yang boleh-boleh saja, itu nafsu Misalnya bermain judi kan kartu-kartu judi. Kalau dia kata aku tidak e, ber, tidak judi uang saja aku main ini nafsu. Bagaimana kalau ada setan judilah nah, nafsu lagi kuat karena memang serasi. Ya. Dengan apa yang dilakukan oleh syaitan. Gitu. Itu sebab kenapa di dalam tasawuf. Kurangi makan, kurangi tidur, kurangi bicara Ini kan yang mubah-mubah Karena nafsu Memang menutupi bisikan rohani Dengan memenuhi Perkara yang mubah-mubah ya. Dalam keperluan tabiat manusia basyariah ya. Nanti menjadi pintu masuk bagi setan lebih Mudah Karena dia tidak punya kekuatan rohani Maka Orang jangan bangga, saya tidak melakukan kebaik keburukan, tapi Anda tidak melakukan kebaikan. Karena kerohanian kuat oleh cahaya yang e, ditimbulkan dari kebaikan. Orang tak apa-apa ya, di rumah, tak, be, tak bekerja, tak, tak buah apa-apa. Memang dia tak maksiat tetapi, ya, tetapi dia tidak taat. Taat. Nah, jika tidak melakukan taat Maka rohani Lemah ya, Bagaimana orang melakukan taat Itu pun taatnya taat Macam mana dulu Siapa tahu taatnya itu sudah bisikan Daripada nafsu ya, Bisikan daripada setan. Maka taat Perbuatan baik maksudnya Perbuatan amal soleh yang Sudah mengikut bisikan nafsu ini tidak memberikan cahaya bangunan manusia yang sempurna ke dalam jiwanya ya. Orang perlu mendidik dirinya untuk melakukan sesuatu karena Allah saja Tak boleh pun orang melakukan karena Allah itu adalah orang Aulia ahli Tapi ini upaya kita untuk melawan ya, bisikan lain saya melakukan karena Allah, karena Allah, karena di sini tajribah, di sini ada satu ujian, satu pendidikan. Gitu. Kalau tidak lulus maka tidak dapat khatir robbani itu. Ya, tidak dapat khatir robbani Ya orang semua dengan garis kehidupannya masing-masing Allah yang menentukan, bukan siapa yang menentukan. Ya. Ada sabab Sabab pun Allah yang menciptakan Nasib baik Kita terjadinya sesuatu ada sebab Kalau tak Peninglah Ya Naik kereta tiba-tiba mati uh, Kalau dilanggar berarti mati dilanggar kan? Senang kan Tapi jika tiba-tiba mati oh, Ini Bagaimana menjaga bisikan yang pertama itu Nah kita sering terpengaruh dengan nafsu Itu sudah amani Itu adalah eh, Apa aman itu? Angan-angan ya? Ya. Seperti dukun-dukun angan-angan Orang yang macam tahu gaib-gaib itu Itu angan-angan saja ya. Sampai nak membaca gaib itu di pada diri orang itu sampai matanya itu amani itu tak tahu ala nafs karena khotir rabbani itu ya, murni asal meskipun buta dia melihat itu kena ada di ada di sini bukan ada bacaannya di luar tak ada ada di dalam sini Seperti orang Cinta kan Dia baru ketemu Kekasihnya cinta Cinta ini tajam hmm. sangat Dia boleh membaca gaib Apa yang diingini kekasihnya Kan masih murni Tapi kalau ya, Sudah ada cinta Kepada wanita di jalanan Sudah, ah, sudah tak dengar Apa yang diingini oleh uh, uh, Kekasihnya ini sudah ada bisikan kedua, contohlah. Tapi kalau belum ada murni tak cakap pun, dia tahu. Itulah khatir al awal. <tuh> Taib, ta Ini pun masih berkaitan dengan mengetahui yang gaib al ittila yaitu Allah atla'ahu ittila'atan ghaibiyyah yani Allah menunjukkan kepada dia perkara-perkara gaib iza sofa al abdu min kaduratil bashariyah jakee bawa minuman sini jakee minuman bos ini ketika seorang hamba bersih dari kadurat, kadurat ini kotoran basaria. Basaria ini sifat dari mata, telinga, mulut, pikiran, perut, ya nafsu itu kadurat namanya. Basaria itu min sifat basaria. Kotoran yang masuk ke dalam hati mungkin dari mata, sebabnya. Nah, mata. Nah, eh. wa minal adnasi nafsaniyah bersuci dari kotoran nafsu nafsania Naps, di sini bahimiah Hayawaniya hayawaniyah dia tidak mengotori dirinya dengan eh, kotoran nafsu syahwat tentunya melanggar yang haram kan eh, melaksanakan yang haram dan yang makruh atla alaihi Allah akan membukakan diam untuk melihat ittililaatan satu, satu apa satu uh, panda satu pengetahuan ya, Allah akan membuat dia melihat satu penglihatan Yahibuhu yang Allah berikan kepadanya Fiha di dalam penglihatan itu ilmil Ya, ilmu ghaib yang dia kehendaki. Bihoyri wasitotin tanpa perantara. Payang zuru bidhalikan nur. Maka dia melihat itu dengan nur itu. Ini sesuai dengan sabda Nabi. Ittaku firosat al-mu'min pa'innahu yang zuru binuhillah. Payakunu maka dia menjadi orang yang miman termasuk yuttaqo wala huwa ahadan Ini termasuk orang yang ditakutkan dan dia tidak takut kepada siapapun. Artinya takut di sini dia bukan orang yang eh, melakukan sesuatu karena siapapun gitu. Bukan. Dia tidak melakukan sesuatu karena siapapun dan tidak melakukan sesuatu karena siapapun tidak. Dia orang yang memang sudah melakukan sesuatu karena Allah saja. Ya, ini orang-orang yang bersih. Ya. Kalau masih ada yang dia takuti, meskipun itu aulia. ya ini tidak termasuk orang yang dapat melihat ilmu kaid. Wa ya. Selama masih ada ya sesuatu sedikit daripada takut kepada pak wali, artinya dia melakukan karena wali karena tidak melakukan masih karena orang lah meskipun itu di sini disebut Aulia wahwa al kau solihin yaitu takut kepada orang soleh, ya paleis ala huada tajalli, ini bukan tajali ini bukan, ya payah bekopi hal itu masih masih bagian nafsu, masih bagian nafsu, ya kalau dukun kan e, tergantung bayarannya kan, bayarannya berapa maka ilmu gaib yang dia dapat ba, itu baik tentang kita, nah, bagaimana e, e, tuan bomoh ya, tok Bomo ini saya agak-agak e, jadi tak nih menikah dengan perempuan itu, ya terus dia keluarkan uangnya kan, 30 ribu ringgit misalnya, jadi jadi jadi, ya. <laughs> karena memang dia jualan, ya jual obat itu yang saya maksud jual obat, tak ada wali jual obat, ya, artinya apa? Dia betul-betul Layat hua ahadan, ya apapun ahadan ini bukan seorang pun apapun harta, ya dan lain sebagainya. Jadi tidak seorang seorang seperti begini, seorang ahli zuhud. Adalah orang yang tidak ingin di hatinya ada selain Allah, ya. maka dia menjaga hatinya dari harta tahta, ya. meskipun dia terima di tangannya. Ini masih ada yang ditakuti oleh dia, apa sesuatu yang menguasai hatinya ini kurang pasrah ini maka tahapnya sampai zahid. Ada fakir, fakir itu tidak mau memiliki benda di tangannya. Juga demi hatinya tidak terganggu oleh apapun. Bahkan dia ter, dia terdorong oleh hadis bahwa orang fakir 500 tahun lebih dulu masuk surga dibanding orang kaya. Maka dia ingin fakir. Dia tak enak punya harta. Ini dia masih tak nak punya harta Masih dia ingin hatinya bersih Ini masih ada yang ditakuti Orang ikhlas Dia ingin melakukan ibadah Allah saja yang tahu Tak nak siapapun yang tahu Istri pun tak tahu Maka dia sering melakukan sesuatu Hanya dia dengan Allah Ini pun masih ada sesuatu yang ditakutinya Nah para arifin itu Tidak ada Nak kaya ke Nak miskin ke Nak Orang tahu ke tak tahu. Dia memang sudah hanya Allah. Ini adalah orang yang layan takihua ahadan. Bal huayut taqo. Bahkan dia yang ditakuti oleh apapun. ya Bahkan dia ditakuti oleh apapun. Nah jika ada masih sedikit. Dia bilang itu. Itiqa'ul awliya. Ya. Kita masih ada orang macam... Na, dipandang, ini masih ada yang haus nafsu, masih ada bagian nafsu. Ini beliau menjelaskan bagaimana tajali orang yang diitilah, yang diperlihatkan oleh Allah ilmu God, ilmu gaib Kondisinya itu jernih nih, nih. Ya. Dari kuduratul basyaria, kotoran sifat manusia. Apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang dipikirkannya Sudah tidak lagi mengotori jiwanya Kita kalau dengar kata-kata orang yang menghina kita masih oh, panas baran Nah ini Loh apakah mereka tidak panas baran? Ya Sama Tetapi rohaninya Ya Rohaninya Mengalahkannya Sehingga keluar kata-kata yang hikmah tidak keluar kata-kata yang Sumpah serapah Karena kritik, sumpah serapah Menunjukkan kekurangan dalam dirinya Tetapi apabila Keluar dari dia kata-kata mutiara Itu menunjukkan bahwa dia sempurna Apa Nabi Berapapun Nabi dihina Keluarnya kata-kata mutiara Meskipun berbicara tentang keburukan dia Tetapi kata-kata mutiara Bukan kurang ajar babi anjing mah ini Ya Orang masih bicara sama orang tidak betul Itu anjing itu orang Bicara hakikat pula Tidak Lidah yang selalu menyebut nama Allah Tak menyebut nama benda kotor lain Nah ini uh, Apa Dia tak, tak, tak, tak kira Manusia Dia tidak mau Ya Allah selamatkanlah aku agar aku baik Di mata orang Tidak terpikir begitu Janganlah kau buka. Dia mas, misalnya orang wali maksiat, diketahui oleh orang taib. Kenapa jadi disembunyi-sembunyikan? Apakah Allah itu akan tidak tahu kalau kita uh, kalau kita sembunyi dari orang? <tuh> Berapa banyak orang maksiat tidak ingin diketahui oleh orang. Ini masih ada yang ditakuti. Ini bukan tipe wali yang akan melihat Kegaiban orang. Ya. Yeah. Itu sebab jauh-jauh hari se sebelum berbicara tentang ini orang sufi mengatakan Dosa itu mukhalafatuh syariah dan siapapun ditakdirkan oleh Allah melakukan dosa itu Karena dosa itu hikmah Orang yang memandang agama itu teks dan amal zohir Seolah-olah dia ingin tidak dilihat berdosa oleh orang dengan Allah Ini tidak akan pernah bersih jiwanya ya. itu sebab mereka apa menyebutnya itu dako ikuria ria halus ria itu bukan ingin melakukan satu ingin dilihat orang bukan hanya itu ya. tidak melakukan sesuatu pun bahkan mereka mengatakan yang yang sebenarnya ria ini adalah dia tidak melakukan sesuatu Karena takut dilihat Baik, itu riak Karena kalau melakukan sesuatu Karena orang jatuhnya ke Syirik sudah Nah ini eh, Apa Tajalil itila Yang ditajalikan oleh Allah itilah ini Maka Dia Akan eh, Apa seorang yang betul-betul bersih dan tidak takut tidak terkesan oleh apapun dan siapapun. Walaqad balaghani an Syaikh Abar Rabi al-Kafif al-Andalusi lam maka bi Mesr annahu sami'a Aba Abdullahil Quraisy al-Mubtala yaqulu Allahumma la tafdah lana sirratan. Ya, faqala lahu asy ya Muhammad Wali Ini kisah yang sampai kepadaku kata Imam Ibn Arabi. al Kafif. Ini seorang guru. Al-Andalusi, ketika di Mesir dia mendengar Aba Abdullahil il-Qurashi. Dia tertimpa musibah, artinya melakukan satu dosa, syariat. Kemudian dia berdoa, Ya Allah, jangan engkau buka. Ya, jangan engkau buka kepada orang keburukanku ini. Maka gurunya mengatakan, Ya Muhammad. Uh, untuk apa kamu menampakkan sesuatu kepada Allah Yang tidak kamu nampakkan kepada makhluk Kamu berusaha untuk dilihat soleh kepada makhluk Tapi kamu berdosa kepada Allah Kenapa? Sedangkan Allah lebih tahu daripada orang Ya orang kalau kita selalu ber, bersikap baik Orang anggap kita tidak punya keburukan Ya, Tapi Allah Ya, terdapat halas tawa sirruka walian, yaitu bukankah jiwamu itu sama engkau sembunyikan dan engkau terang-terangan bersama Allah? Itu ya, wahai <tuk> hai dari segi bisikan hati itu, maka akhirnya Al-Abdullah Al-Quraisy itu ya, Tanabah, jadi ya, dia mendapat. Teguran artinya memperhatikan nasihat gurunya itu dan mengaku. Dan kemudian dia mengamalkan, menggunakan apa yang ditunjukkan oleh Syekh Abul Rabi Al-Khafif itu. Nah, dengan demikian kedua-duanya mendapat ridho Allah ya seorang Syekh dan seorang murid ini. Ini adalah satu tajaliat yang ajib. Ya, satu tajaliat yang ajib di mana muridnya. Tiba-tiba ya. dia merasa malu dengan orang Lalu gurunya mengatakan Kenapa kamu tidak malu dengan Allah Kenapa malu dengan orang Ya Itu sebab orang-orang yang ikhlas itu kan Orang-orang yang ikhlas Dia melakukan suatu orang tak nak tahu ya. Dia ingin Allah saja ya. Ini Ini bukan hanya orang yang ikhlas Kalau kisah Orang yang hanya dia dengan Allah saja tak mau dengan orang itu ada orang yang jamak mutlak orang yang tidak jadi murabi tidak jadi tidak boleh jadi mursyid tidak boleh dai dia hanya dengan Allah saja gitu. maka ketika orang-orang memandangnya buruk dia serono suka ya. kenapa Karena dia tidak diganggu hubungan dia dengan Allah saja. Kita kan tobat juga tobat kena ingin dianggap baik oleh orang, ya, bukan tobat yang nasuh, tobat yang nasuh itu yang yang bersih. Ya. Tajalli tarotan tarotan, apa ini tajalli tarotan tarotan? catatan tan artinya ada tajalis seperti ini, ada tajalis seperti itu. Itu di bawahnya dijelaskan. Ini masih sambungan yang di atas. Iza jama akal haku bihi anka. Jika Allah jamakan Allah jika Allah jamakan kamu kepada Allah, maka Allah akan jauhkan, pisahkan kamu dari dirimu. Ini adalah orang yang ahli rububiyah, ahlillah. Tadi orang yang hanya ingin Allah saja, tak ingin yang lain. Pakunta faalan Maka pada saat itu Engkau menjadi seorang yang Pelaku di alam ini ya. Pakunta faalan fa Apa maksudnya? Apa yang dia lakukan ikut Allah saja itu namanya Pakalu lima yurid Dia punya keinginan apa-apa ya. <tuh> Karena kita sering, apa yang menimpa kita, kita menolak. Kita belum menjadi tajalli pa'al lima yurid. Allah yang dapat melakukan apa yang ia kehendaki. Kita ini bentuk kehendaknya. Kalau kita menerima apa yang Allah lakukan, berarti tajalli Allah sifat. Allah melakukan apa yang dikehendaki, sudah menjelma dalam pikiran kita. Maka apa yang terjadi? Ya... Dia terima saja. Dia memandang bahwa dirinya muraduh. ya Orang seperti ini apa ada bisikan untuk menolak? Tak ada dah. Langsung. Ini orang yang yang pertama yang, yang pertama lah katakan. Karena taruh, ya itu ada yang seperti ini tarotan, ada yang seperti yang lain. Nah ini dikatakan faal Dialah yang melakukan sesuatu Karena apa yang terjadi pada dia Dia sudah tidak lagi memandang Bahwa Dia sudah tidak lagi mengingini sesuatu yang lain Sudah memang itu ya. Maka dialah yang melakukan seolah-olah Nah Wasohibi asharin zahirin pil wujud Dialah seorang yang e, memiliki asar yang nyata dalam wujud ini, ya maka dia melakukan sesuatu itu sudah dengan Allah ini ini e, tidak dapat diketahui oleh siapapun mereka bercerita tentang perbuatan Tuhan sebetulnya kan begini sering orang-orang seperti ini disebut terjalul gaib misalnya karena ada orang-orang yang di luar dari Uh, apa, di luar dari Cara hidup kita secara umum Meskipun itu seorang da'i Seorang wali Mursyid apa Bukan Dia di luar itu Dia tak punya kedudukan apa-apa Baik dalam dunia Dalam agama Tak ada ya. Sebetulnya Tidak ada yang melakukan sesuatu di dunia ini Allah lah yang melakukan Tapi Allah ketika melakukan Mesti ada ada mazharnya, ya. coba buku naskah yang ditulis dalam novel, ketika nanti ditampilkan di uh, uh, film, ya. mesti kalau nak di apa nak ditunjukkan, ya. cerita itu mesti ada mazharnya, Buk, tapi bukan bacaan, tetapi gerakan. Ya, ya kita mempelajari ilmu te te teater ya. Kita lihat semua pergerakan yang dilakukan oleh para pelakon di film itu, itu adalah satu gambaran pergerakan dari tulisan di dalam novel. Di sini dikatakan dia seorang penendam. Di situ tidak berkata aku dendam, tidak. Tapi dia berperan dendam Kan mesti ada mazharnya Nah Allah ingin menolong seseorang Ada mazharnya Orang tenggelam di laut Seperti Kemarin tsunami di Di Banten Ada 15 Orang Di malam 22 itu Dia pukul 8 Sudah berada di bawah bukit Anak Krakatau itu. Kemudian dia 15 orang turun ke laut mencari ikan. Tiba-tiba pukul 8 sekian melihat anak bukit Krakatau itu jatuh sebelah ke air. Nah, mula air itu terus menimbulkan ombak yang dahsat. Nah Kemudian dia berlari karena dia sudah mengerti orang-orang di laut. Kalau terjadi itu tidak boleh ke tepi. Tapi dia ke tengah. Nah, dia melawan ombak itu. Dia ke tengah terus. Dia berenang dari pukul 8 malam hingga pukul 12 siang. Sampai ke satu pulau kecil. Ya, dia tertolong di situ. Dia tidak tahu kalau berapa jam dia berenang. Tapi setelah dia tahu itu jam 12, dia hitung. Ya, maka dari jam 8 sampai jam 12. Tiga orang saja yang selamat. Yang lain, dia kata tak tahu. Karena kita berenang pun pejam begitu saja tahu, -tahu sudah ada di sini. Nah, ada satu yang mengaku bahwa ada orang yang menarik saya. Ini ini ini ini kan mesti ada surahnya. nggak akan Allah yang menarik saya. Dan dia kenal ke Allah macam mana rupanya? Mesti ada majlanya, ada mazharnya. Dicelaka diceritakan di dalam Istilah-istilah sufi itu Ini orang yang jamak mutlak Ini sering digunakan oleh Allah Untuk Tesarupil alam Untuk Apa tesarup itu? Mengatur alam gitu Tesarup Untuk mengatur alam Allah lah yang mengatur Jadi ketika ada kewali Jadi masalahnya akidahnya ini Antara Allah dan orang itu Dua itu aja masalahnya yang salah Ya Orang membahas dalam ilmu kalam itu Dan sebetulnya ilmu Asyairah dan ilmu Maturidiyah Itu satu hakikatnya Allah Tetapi, ada tetapinya Dia membaca teks, tidak Bagaimana menjadikan akidah Asyairah itu terhakuk di dalam diri Kita sering mendengar seorang uh, Apa? Apa? Walilah, gitu. Dia nak pergi haji. Di Banten masih berlaku itu. Jadi tradisi kan. Mungkin dulunya wali, ketika dia mau pergi haji. Maka seorang sufi itu baca doa. gitu Di rumahnya. Tiba-tiba begitu dia pergi, Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rijal Al-Ghaib. Uh, terus dia menjerit. Memanggil rijalal Al-Ghaib gitu. Dia kata kemudian eh, keselamatan dan eh, apa? keamanan dalam perjalanan. Ya, kepada kami. Ya semoga apa keselamatan dan keamanan dalam perjalanan itu ada pada kami. Kami memberi salam kepada rijalil ghaib. Rijal Al ghaib yang dimaksud adalah mazhar ilahi dari seorang wali yang jama'aka bihi wafar wafarokaka anka, ya, ini bahasa tauhid sebetulnya bagi mereka. Nah sekarang kita melihat orang-orang saya lihat di Banten meniru, Jangan kan itilah ada kosong. <guluh> <laughs> <guluh> ya. Jangankan itila, dia melihat, paham pun tak, dia hanya dianggap itu doa saja. Nah agama itu hanya tinggal bacaan, itu maksudnya, tidak ada tahakukiah. Itu sebab orang-orang sufi disebut Ahlul mutahakikin gitu. Jadi tidak ada katakan Komunikasi kepada Tuhan Di dalam tasawuf masih ada Muhadasah, mukhatabah, mukalamah Kepada Allah ya. Bahkan ini aneh dipandang oleh orang yang beragama sekarang Kamu cakap dengan Allah Terus cakap dengan siapa kita ini? Ya. Dia kata berdoa itu bukan cakap itu kan awam baru, ada musibah baru. Ya Allah, hambamu datang. Yuh. Ya, Memang sebelum ini tak datang, tidak bersamalah lah. Ini, nah, ini ya agama awam, agama uh, artis, agama selebritis. Ya, wah, idah jama'aka ini yang kedua. Wa idah jama'aka bika rokaka anhu. Jika engkau jama Allah menjamakkan kamu kepada dirimu dan memisahkan kamu dari Allah, pakum tapi makomil ubudiyah. Artinya ini sudah dijama'kan kembali dia kepada dirinya. Dia melihat Allah pada dirinya. Ini suhudul ayani nih mana Dia melihat Allah itu sudah semua makhluk ini. Ya, ini adalah makom ubudiyah. Pakhazamakomul wilayah. Ini makom wali. Artinya inilah orang yang dibakokkan oleh Allah Di dalam kedekatan yang paling dekat kepada Allah Wa <Isaac> huduril bisat Huduril bisat ini istilah lainnya adalah Bi <enf> ghairi <keywords> Orang yang sudah hadir di sejadah Allah Artinya bahwa dia Di dalam hadrohnya. Artinya dia dengan Allah itu bi ghairi <track> Ini juga salah Perlu dipahami, orang yang dimaksudnya tanpa wasitah, tanpa perantara Bukan tidak melakukan usaha ikhtiar, bukan Sesuatu akibat adalah dari sebab Sebab Allah ciptakan, akibat Allah ciptakan Para wali itu apabila melakukan sebab, dia mendatangi Allah, bukan mendatangi sebab Karena bagi dia sudah tidak ada wasitah, itu maksudnya Maka eh, saya tuliskan ini dalam buku Usulul Fikri Sufi, tapi di di terakhir sekali tentang al-akhdul asbab kena orang Sepi apabila bicara tentang bigoiri wasito bighwiri. orang Sepi sudah tidak melakukan sebab lo kecuali orang yang pertama itu, itu yang pertama memang ya, wallahualam, ya, dia makan tanpa mencari dia, ya. Allah buat dia bergantung kepada Allah, Allah sediakan pun makanannya, <tuk> karena, ya, karena ada orang yang sudah dengan sebab akibat itu Interaksinya kepada Allah Ada orang yang sudah tidak Kita jangan mencoba-coba untuk masuk ke dalam yang Loh, ini bukan permainan yang di, perlu ditiru ya Itu setengah bercerita ada kedudukan wali Yang sudah tidak melakukan sebab Tapi Allah sudah datangkan semuanya Dan tidak bergantung lagi kepada segala sesuatu Kita kalau diberi ya Kita diam saja, terus ada emas di bawah sejadah kita Sombong saya ini begini ini karena ah, terus ya, tidak akan pun ya, tidak akan pun terjadi. Orang ada nak buat-buat macam itu lah, itulah buah mau sihir dan seterusnya, karena mereka tidak ada kehendak kecuali Allah saja. ya Nah, ini wazali kamakomul khilafah, inilah khilafah. Watahakumpil inilah dia yang... Berkuasa kepada makhluk Artinya dia menterbiah orang Mendidih orang Siapapun Dia Kemudian Pakhtar ayal jam'ain si'ta Kamu pilih jamak mana yang kamu mau Pilih ini bukan disuruh kita ya Apa namanya e, Melakukan pilihan Bukan Ini dalam pengetahuan saja Coba lihat Kamu ini berada di mana Kalau enggak semua ya memang enggak ada Pajam uka a'la li'annahu ka'ainan Allah jama'kan kamu dengan dirimu Ini yang kedudukan lebih tinggi Karena apa? Karena mas'hudu ka'ainan Yang kamu saksikan itu nyata Dia melihat Allah, Allah, Allah, semua Allah Ini boleh mendidik orang menuju kepada Allah Tapi kalau dia melihat dirinya adalah sesuatu yang lain dari Allah Nanti melihat orang pun begitu Ini tak dapat membawa orang kepada Allah Bahkan selalu bertikai dan bergaduh Atas nama agama pula Beda mazhab, beda partai beda jamaah, beda ah Ini bergaduh Wajab ya. ukabihi ghaibatuhu anka Kalau kamu dihimpun dengan Allah Dan digaibkan dari dirimu zuhurihi hipika Karena Allah zuhur di dalam dirimu Wahadha ghaibatun ghaiatul wasrati wal itisal Aladhi layiku bil janabil akdas ini adalah gaib yang sangat bersambung kepada Allah yang hanya patut untuk atau dengan yang Maha Agung saja yang Maha Suci. Wa janabul latifatil dan sisi kelembutan kemanusiaan. Ini sudah uh, apa? Orang-orang yang waslah al-ittisal udah. Maka ada bihi wa bika, ada antala anta, ada istilahnya begitu. Dengan Allah dan dengan kamu dua-dua Zohir wal batin Ada antara antak Tidak ada kamu Yang ada adalah kamu Hak Allah Nah ini Yang pertama ya Itu nakis Yang kedua itu kamil Nakis kamil ini bukan kedudukan tinggi atau rendah Tetapi <tuh> Batin saja tanpa zohir itu nakis Ada Zahir batin Inilah yang menjadi khalifah, menjadi da'i Dan inilah yang perdomannya Al-Quran dan Hadis Dan untuk inilah diciptakan manusia Adapun itu, itu mazhar Allah Maaf, mungkin, mungkin, mungkin Bukan orang Islam Allah gunakan makhluknya eh. Dia nggak ada kaitan dengan syariah Jika dia Islam, maka dia melakukan syariah Tetapi menurut sebagi, kebagian besar para wali mesti orang yang menerima Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dijadikan orang yang pertama ini. Karena ini innallazina yubayi'una Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau nabi sebenarnya berbaiat kepada Allah. pak ta'birhu. Selain itu ya, maka ambillah pelajaran. Ini adalah maksudnya baiat ini baiat secara hukum. Anggapan bukan kenyata. Nah ini tajali al khair, tajali ittila, tajali tarot, tanta adalah berbicara tentang eh, kejernihan jiwa dari ketergantungan kepada selain Allah. Dimana dia akan mendapat bisikan murni dari Allah dan ittila Allah mampu. Eh, dia mendapat tajali diperlihatkan oleh Allah hal-hal yang gaib. Yang gaib ini adalah hal-hal yang dari Allah Semua Allah, tentang Allah, sifat Allah, asma Allah Bukan yang gaib yang lain Karena yang gaib itu hanya Allah saja Yang lain digaibkan oleh Allah ya. Dan boleh dibukakan oleh Allah Malaikat gaib Nabi-Nabi boleh nampak, wali-wali boleh nampak ya. Hatta surga oleh Nabi ya, Pernah ditunjukkan di depan sahabat kan, Pada perang badar ya. Dan lain sebagainya Maka gaib yang dimaksud adalah dia dapat merujuk, mengembalikan sesuatu kepada hakikatnya Yaitu asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang terakhir itu Ada dua kedudukan orang yang dekat dengan Allah Ada yang memang sudah ya Tidak lagi melihat jasadnya dia melihat semua ya inilah dia maku'an Allah Mungkin halaj orang yang termasuk itu Makanya dia bukan merobbi, bukan mursyid Bukan sesuatu yang perlu diambil Contohnya kuduhannya tidak Tetapi itu diceritakan oleh ulama Satu sosok Majla Rabbani ya, Yang Itu sebab Imam al Junaidi Al-Baghdadi senyap ya, Dan para Aulia Mengatakan itu wali Tetapi para pukoha itu zindik Jadi atas Peristiwa ini Maka kata zindik diambil oleh orang sufi untuk istilah wali <gülüyor> Adalah Orang yang pertama ini nih Orang zindik, ya. orang yang pertama ini orang zindik. Ya. Dia tahu, dia pasti tahu tentang orang yang kedua. Nah, orang yang kedua mungkin tahu kepada orang yang pertama mungkin tidak tergantung Allah memberitahunya kepada dia. Katakan ini hayal dalam kehidupan kita, tapi bukan tidak ada, ya bukan tidak ada. Kena. Kita bicara tentang khotir saja, bisikan itu entah. Ya kita mempunyai bisikan berapa ratus. Ya tidak berbicara tentang kebunian, e, tanzih, kesucian ya. Allah Subhanahu Wa Taala. Nafikuna walhamdulillah al-fatihah. Besok di Bukhari ya. Masih kita lama atau sudah atap? Atap ya